Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah turun tangan terkait kabar kemunculan kawanan harimau di Banjarnegara. Kabar tersebut menjadi perbincangan warga lokal dan beredar luas melalui media sosial sejak beberapa waktu yang lalu. Kepala BKSDA Jawa Tengah mengatakan telah menurunkan tim ke desa sawangan kecamatan Punggolan, untuk mengecek kebenaran kabar tersebut sejak Senin 23 Mei 2022 lalu. Tim BKSDA bersama perangkat desa, polisi, dan TNI menemui orang yang mengaku melihat langsung satwa diduga Harimau, katanya. Orang pertama mengaku melihat kawanan Harimau dua kali saat mencari rumput, yaitu Rabu 18 Mei 2022 dan Jumat 20 Mei 2022. Orang tersebut mengaku melihat empat ekor satwa, satu indukan, dan tiga ekor anakan. Sedangkan orang kedua mengaku sekilas melihat satwa diduga Harimau di pinggir jalan saat melintas menggunakan sepeda motor di perkebunan pisang. Tim juga memeriksa lokasi perjumpaan tersebut dan menelusuri lokasi di sekitarnya. Tidak jauh dari lokasi, tepatnya di pematang sawah, tim menemukan beberapa satwa yang identik dengan jenis satwa karnivora. Jejak yang ditemukan berukuran 5-7 cm dan 4 cm, jelas kepala BKSDA Jawa Tengah. Lokasi tersebut berupa lahan perkebunan masyarakat. Kawasan hutan terdekat yakni hutan produksi yang terbatas dengan jarak sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Dari hasil identifikasi itu, jejak tapak kaki yang ditemukan tidak sama dengan keluarga kucing, seperti harimau maupun macan tutul Pada tapak jejak kaki tersebut, terlihat adanya rekam jejak kuku. Untuk jenis harimau, macan, dan kucing, maka jejak tapak kaki yang ditinggalkan tidak memunculkan bentuk kuku. Ini karena saat berjalan, kuku masuk dalam kantong kuku, jelasnya. Sedangkan satwa karnivora lainnya seperti anjing hutan, kuku tidak dapat tersimpan. Dengan begitu akan terlihat rekam jejak kukunya. Namun untuk memastikan jenis satwa yang dilihat warga itu, BKSDA akan memasang kamera trap atau kamera jebakan di beberapa lokasi. Eh, tapi tunggu dulu, Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selain kecamatan Punggelan, ada juga nih sosok seekor harimau Sumatera atau Panthera Tigri Sumatrae yang memangsa seekor hewan ternak lembu di areal perkebunan Kabupaten Langkat. Kemunculan harimau tersebut terekam kamera warga, kemudian beredar di media sosial atau medsos. Dilihat dalam video yang beredar, tampak seekor harimau sedang asyik menyantap daging seekor lembu yang sudah terkapar di terkam. Harimau itu mencabik-cabik daging sapi menggunakan gigi tajamnya. Terkait beredarnya video tersebut, PLT Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional atau SPTGN Gunung Leuser ketika dikonfirmasi membenarkan adanya harimau yang memangsa seekor hewan ternak dan kemudian videonya beredar luas di media sosial. Ia mengatakan, Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Seiserah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ada informasi dari masyarakat, katanya sejak jam 9 waktu Indonesia Barat pagi, ada harimau Sumatera di Dusun Seiserah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang. Posisinya itu seperti video yang beredar, harimau lagi menikmati hasil buruannya, ujarnya. Mendapat informasi itu, Pihaknya bersama dengan BKSDA Sumut segera turun ke lokasi adanya kemunculan seekor harimau yang telah memangsa ternak sapi milik warga. Ia mengatakan pihaknya bersama BKSDA sempat berupaya melakukan evakuasi harimau dengan cara membiusnya. Awalnya kan mau dibius, cuma dokternya kan belum datang. Ternyata sampai maghrib belum ada dokter yang bisa membius, imbuhnya. Akhirnya pihak bersama BKSDA dibantu dengan kepolisian